kita ketemu lagi di Donald Manoh di kepo bisnis kali ini ada sebuah tokoh anak muda nanti sekarang dia gak, belum boleh ngomong karena nanti kita akan kasih waktu dia 15 menit lebih untuk cerita mengenai bisnisnya apa karena bisnisnya ini unik gitu loh mau tahu seperti apa kita lihat ini uh, pagi perkenalkan nama saya Benny Santoso usia 25 tahun asal Solo saya kebetulan tinggal di Bali selama 7 tahun dan mulai usaha ini ini tempe jadi ini tempe itu ada artinya itu uh, Bukannya kayak ini tempe tapi ada mininya Innovate new idea with tempe Jadi kita memproduksi tempe dan olahan dari tempe seperti kue kering dari tempe Kemudian protein energi bowl dan macam-macam Jadi tempe itu bisa diolah macam-macam Bahkan bisa diolah kosmetik loh Nah akhirnya dengan ide awal tugas kuliah Kebetulan uh, kuliah dulu itu bikinnya tempe rasa keju tapi uh, setelah lulus kuliah, uh, mulai journey dengan kerja di beberapa restoran, di hotel, uh, tapi menemukan kendala bahwa kerja di kitchen tuh bisa sampai 14 jam loh hari. Akhirnya uh, karena rutinitas yang padat, saya memfokuskan untuk fokus ke tugas kuliah saya lagi, yaitu buat tempe. Nah, journey buat tempe itu panjang banget. Dari uh, nyari suplai kedelai, kemudian proses buat tempe, sampai cara menjual tempenya Nah di tahap itu kebetulan aku tinggal di Ubud saat itu Terus nemuin kendala Wah produksi tempe ini kok uh, butuh suhu yang hangat ya Kalau tinggal di Ubud agak susah karena suhunya kan agak sejuk dingin Kemudian uh, olahan tempe itu apa aja sih, kok aku jualnya tempe mentah aja uh, Bisa diolah apa lagi ya Kemudian aku iseng uh, nyoba bikin olahan kue kering dari tempe. Nah kue kering ini, idenya coba-coba. Kebetulan orang tua itu basicnya buat kue kering tradisional seperti nastar. Aku iseng-iseng bikin ah kue kering dah coba itu. Uh, ada tetangga orang asing bule uh, kasih sampel nih. Terus dia nyoba makan. Eh kok unik ya? Ini dari apa? Dari tempe. Dan kemudian dia nggak nyangka. Oh, bisa ya tempe diolah kue kering? Mau dong order? Nah, semenjak itu aku fokusin untuk bikin kue kering dan olahan tempe lainnya. Loh, tempe itu keren lho. Di Prancis itu, satu kilo tempe bisa 300 ribu. Di Prancis. Jadi bayangin uh, di luar negeri aja tempe bisa keren, kok di Indonesia tempe nggak bisa keren? Makanya, karena uh, basicnya juga anak kitchen, aku harus bisa Uh, mengolah tempe jadi berbagai macam produk yang inovatif jadi bilang uh, kekinian juga iya tapi kalau bisa bikin lifestyle jadi tempe itu enggak cuma melulu digoreng tapi bisa loh diolah menjadi snack yang unik juga yang kekinian juga dan malah value-nya meningkatkan nilai dari tempe itu sendiri mostly shock karena basicnya kan kita kerja di kitchen jadi mereka beranggapan bahwa Wah, uh, kerja yang keren itu kalau di luar negeri bisa di Kapal pesiar, di Hotel Bintang 5 Atau misalnya kalau di Bali sendiri buka cafe, gitu, restoran, kok uh, banyak tempe gitu Tapi aku buktiin, uh, tempe ini banyak peminatnya loh, gak cuma orang lokal, bahkan orang asing pun sangat menghargai Jadi aku uh, ngadain workshop kelas, uh, terus juga menyampaikan informasi knowledgeku ke turis asing dan apresiasinya mereka lebih, sampai beberapa kali kita uh, dapat kunjungan, diliput juga, uh, dan aku kasih tahu teman-teman ini loh hasil kreasi uh, kuliah, proyek kuliah bisa dijadiin uh, realnya gitu, bisa jadiin produk gitu. Terus mereka beranggapan dari wah, kayaknya dulu aku uh, bikin tugas kuliah nggak ada fungsinya kok, kamu ada fungsinya ya, Mas, dari duit. Nah, kita emang ngambil segmentasi yang berbeda kalau misalnya orang umum itu kan ngambil segmentasi kan uh, jual tempe secara umum kita emang masuk ke niche market jadi kita memilih market yang khusus misalnya lebih ke uh, horeca, retail, atau toko healthy shop jadi kita emang targetin market seperti itu karena kalau kita masukin ke umum ya kita fightingnya pasti ke price wah tempe kan ada di mana mana bedanya tempemu sama mereka apa makanya kita put inovasi ke produk kita enggak cuma diolahannya kue kering, keripik atau protein ball, tapi uh, kita tempenya sendiri macam-macam loh. Ada tempe rasa keju, tempe rasa spirulina. Jadi bayangin orang, loh, spirulina kan yang biasa aku pakai di wajah untuk make up itu kayak Korea-Korea, bisa ya diaplikasikan ke tempe, bisa. Loh, uh, tempe rasa keju rasa gimana ya? Kok unik pengen nyobainnya itu. Jadi dengan adanya inovasi, kita nggak bakal ikut untuk perang harga. Uh, mengalami masa itu uh, ketika wah, uh, orderan kok mulai goyang ya, karena misalnya ada isu, uh, misalnya gunung agung meletus atau misalnya gempa di Lombok, itu kan isu-isunya mempengaruhi ke turistik di Bali. Tapi dengan itu, kita mulai shifting, uh, misalnya turistik goncang ya, kita, uh, misalnya marketingnya atau penjualnya, kita alihin ke Jawa. Jadi dengan itu kita mulai shifting satu persatu. Jadi kalau dengan ada masalah kita mas kita harus cari uh, problem solution. Kebanggaan kalau orang udah ngicipin sendiri dan mereka mengapresiasi. Oh, bisa ya tempe diolah gini? Oh, tempe bisa rasanya unik juga seperti ini ya. Oh, penasaran gitu. Jadi uh, pengen curiosity orang tuh dibentuk kemudian mereka lebih appreciate produk vokal. Jadi misalnya kalau kita kan uh, sering apresiasi produk import. Oh produk misalnya coklat A, coklat B import dari Jepang, dari Perancis. Kenapa nggak kita fokuskan ke produk lokal? Bisa loh banyak produk lokal yang bisa diolah. Misalnya tape singkong, tape ketan. Kalau punya kreativitas itu bisa diolah banget. Jadi back to lokal. Uh, kalau tantangan tahap awal dulu nyari supply betulnya itu susah banget karena kedel lokal ini kan stoknya terbatas jadi kesulitan di uh, mencari uh, supply chainnya satu kemudian dulu masih kendala di penjualan uh, mencari uh, mendapatkan kendala di tenaga kerja jadi banyak kendala tiap tahunnya tapi malah kita anggapnya fun aja uh, orang lain aja bisa menghadapi kendala kenapa aku nggak? jadi kita harus fokus bukan ke problemnya tapi ke solution Apa solution yang bisa kita berikan entah ke customer maupun ke usaha kita sendiri. Untuk salesnya sejauh ini up and down, karena terutama kena covid tapi kita mulai shifting. Mulai ke online, jadi customer kita yang awalnya B2B, kita shifting juga ke B2C, dari situ mulai terjadi penaikan. Dan kita nggak fokusnya ke produk, tapi kita juga ada fokus ke jasa, ke experience. Jadi, tempe orang mikirnya, oh, meluk tempe bikin produk ya, tapi kita bisa jual selling experience. Misalnya yang udah kita lakukan, uh, datang kunjungan saya untuk workshop, uh, awalnya kita offline, sekarang kita jual experience-nya online. Jadi, kita ngajarin orang bikin tempe, bikin tempe di rumah gimana, misalnya tempe rasa keju, tempe rasa spirulina. Dan tempe nggak melulu dari kedelai, loh. Bisa dari Indomie, dari spageti, macem-macem nggak melulu harus dari kedelai. Ketika kita juga experience, ternyata uh, audience kita makin, oh, ada experience buat tempe nih. Ikutan dong gitu, kita juga nggak ada yang cooking class. Kebetulan online, dengan ada cooking class, oh, ternyata tempe bisa dibikin coklat juga ya. gitu. aku mau dong ikut, jadi kita selling something new nggak melulu produk tapi experience. Persaingan itu akan selalu ada, tapi kalau aku yakin dengan kreativitas kita akan selalu up kok itu. Orang boleh follow kita, tapi kita sebagai leading-nya, nggak perlu takut. Kalau kuliah, lihat semakin banyak peminatnya, karena uh, aku lihat awareness orang sendiri terhadap uh, healthy product, dan produk lokal itu sangat meningkat, meningkat tajam. Jadi orang yang uh, awalnya nggak tahu, oh tempe bikin macam-macam ya, Oh, begini cara membuat tempe, awareness mereka makin meningkat. Wah, aku mau back lagi deh uh, dengan produk lokal misalnya. Salah satu klien kita di Ubud atau Canggu, uh, mereka lebih fokusin pakai produk-produk artisan dan lokal. Oh, tempenya diolah macem-macem ya, aku mau deh pakai produk seperti ini karena ini uh, lucu dan something new untuk restoranku. Uh, kalau untuk pencarian tempat produksi itu kebetulan based on experience itu kita udah pindah lokasi selama tiga tempat dan ini yang ketiga jadi nyari tempat produksi tempe itu ternyata uh, perlu lingkungan yang khusus uh, makanya orang yang produksi di daerah dingin, daerah panas, lembab itu hasil tempenya beda-beda jadi kita akhirnya uh, cari tempat produksi yang cocok dan nemuin tempat produksi ini jadi uh, untuk bikin tempat produksi ini ternyata butuh waktu loh uh, karena fermentasi tempe ini unik bayangin makanan apa yang waring panas kalau kita pikir keju, yogurt, itu kan uh, kalau mau disimpan perlu kulkas nah tempe ini kalau kita misalnya belanja di pasar itu kan ditumpuk kalau tempe ditumpuk itu malah hangat makanya kita di pasar loh kok tempenya hangat ya Nah, jadi kita nyari tempat produksi yang nggak uh, terlalu panas dan nggak terlalu dingin, jadi sejuk. Setelah kita coba produksi, uh, massive produksi, ternyata lingkungan ini pun bisa kayak sauna. Karena fermentasi tempe itu mengeluarkan panas loh. unik loh. dibayangin makanan fermentasi apa yang ngeluarin panas? Coba aja kita ke tempe, uh, ke pasaran tempenya angkat anget Nah, itu menandakan bahwa tempe tersebut aktif, jadi kita juga harus lihat. Wah, kalau tempe uh, lokasi yang terlalu panas nggak cocok buat tempe, karena tempe akan lebih cepat membusuk. Uh, kita ada plan juga, tapi kita fokusin ke SOP kita sendiri. Kita ingin membangun sistem, gimana S SOP kita sendiri berjalan lancar. Kalau udah lancar sekali, sangat bagus bahwa kita uh, duplicate ke franchise gitu, karena banyak peminat malah datang dari orang asing, kayak... Oh di Australia itu mahal loh tempe, yuk joinan buka tempe di Aussie, atau di Jerman, atau di UK Jadi peminatnya malah banyak orang asing Kalau di kita kan kayak wah tempe gimana mana aja ada itu Jadi kita lebih uh, salingnya ke experience itu Karena tempe di Indonesia banyak uh, Kalau di uh, Indonesia ada dua lokasi, yang pertama di Jakarta satu dan yang kedua di Surabaya, jadi kalau di Surabaya mereka udah sistemize produksi tempe pakai sistem semua, jadi rata-rata uh, all pakai mesin, even pembungkusannya pakai mesin. Gitu. Kalau di luar negeri, misalnya di UK, ada orang kita orang Indonesia yang produksi tempe di luar negeri, jadi dia mempromosikan tempe di London. Nah, itu kan pangsa pasarnya baru, itu juga uh, bagi kita semangat. Wah, kalau di luar negeri aja bisa, kok di Indonesia nggak bisa? Jadi kita harus bisa memaksimalkan potensi kita sendiri. Kita ingin menguasai satu marketplace. Uh, yang kedua adalah lebih ke uh, sekarang kan sosial media semua ya, sosial media, kemudian juga internet. Jadi kita mau fokusin ke ads juga, marketingnya. Kemudian kita ingin menguasai Bali dulu nih, karena Bali ini banyak bangsanya seperti tempat oleh-oleh, uh, tempat wisata, kemudian hotel-restoran, uh, dan kita juga ingin memasai area Jawa. Jadi misalnya Jakarta, Bandung, Surabaya. Uh, kita ingin menunjukkan bahwa tempe ini diolah macam-macam, seperti snack aja bisa gitu. Jadi kita ingin lebih penetrate lebih ke nasional market dulu. Yang penting kalau aku uh, buat tempe, Aku punya uh, pedoman yaitu 3P Kalau biasa kan orang bisnis kan profit, people, planet Kalau aku 3P, passion, uh, passion, kemudian persistent uh, Seperti usaha kita mulai jurninya di awal uh, Bagaikan baby step sebelum uh, bayi bisa merangkak uh, atau jalan kan step by step dulu kan Jadi kita butuh kesabaran, satu Kedua yaitu passion, kita harus punya hasrat Kita harus uh, suka sesuatu dan fokus pada sesuatu itu Kemudian persistent, kalau misalnya gagal ya dicoba lagi Pasti bisa, kalau misalnya gagal kita harus pikirin solusinya Apa yang solusi yang bisa kita berikan Jadi jangan berfokus pada masalah, tapi berfokus pada solusinya Bisa ke Instagram kita, @ini_tempid. Uh, kemudian follow atau bisa ke website kita, ini tempebali.co.id Salam. Salam tempe!